Baiklah para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Biar makin semangat kita lihat yang cute-cute dulu ya dari Les dan Bilar Masya Allah, idola kesayangan kita emang selalu bisa bikin kita berbahagia Dengan tentunya kekiutan, kemesraan, dan keromantisan Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu, tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya kita simak Di momen spesial saat Bunda Leslie Kejora Dan Papa Bilar foto bareng Dengan fans yang sangat-sangat Luar biasa Leslie Lovers Dan Leslie Lovers Masya Allah Makin kagum dan bangga banget ya Leslie Love Garis Keras Katanya tuh, ini emang the best banget Dan pastinya kita juga menunggu Kekompakan yang selalu terjaga dengan baik, apalagi persahabat ya kalau sudah below force bisa hadir, wow pasti bakal pecah banget nih. Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan dan kita semuanya persahabat yang semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Dan untuk kabar selanjutnya disimak juga di kabar Indo TV Trends. Ini luar biasa juga persahabat ya kabar yang kita dapatkan bahwa ajang pencarian bakat nih persahabat ya diantaranya ada KDI Dangdut Akademi 5 dan Koplos Persar untuk rating persahabat ya Dangdut Akademi 5 masih tentunya di posisi puncak. Koplo Superstar versus KDI versus D'A5 begini performanya. Kita simak persaba di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Indo TV Trends. Tiga ajang pencarian ajang menyanyi genre dangdut. Begini performa ratingnya. Yang pertama Dangdut Akademi 5 Indosiar, yang kedua Koplo Superstar Antv dan yang ketiga ada KDI 2022 MNC TV. Wow, ini keren banget persaba ya di A5 masih memuncaki tentunya rating di ajang pencarian ajang menyanyi genre dangdut ini keren banget dan kita lihat juga persahabat ya, untuk rating acara DA5 semalam top 15 al untuk acara DA5 itu nomor 7 persahabatnya masuk di 10 besar di urutan ke 7 dangdut academy 5 50 dan dosiar dan TV Indosiar ini ratingnya di nomor 2. Ini luar biasa, keren banget persahabat ya. Support dan dukung terus ya untuk idola kesayangan di manapun acaranya, kita support support yang terbaik. Dan berikutnya juga persahabat ya, kita simak. nih ada portret Papa B yang tentunya lagi belajar main piano. Ini juga kita salut banget sama Papa Bilar ya. Semangatnya luar biasa, terus belajar dan selalu belajar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita tentunya... Ada rasa puas dengan apa yang didapatkan Kita selalu mendukung apapun itu yang dilakukan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun abang underscore L, ada kalimat caption juga yang dituliskan Semangat, osas, belajar dan selalu belajar Jangan ada rasa puas dengan apa yang didapatkan Semoga kedepannya makin sukses, makin bahagia Amin ya Allah Dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat gak baik Amin ya Allah Ini tentunya support dan dukungan yang luar biasa untuk idola kesayangan kita ya Semoga Idola kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin kemudian juga persahabatnya Bang Umin akan menginfokan mengenai polling online sementara The Maskar Ming Mel Celebrities 2022 Rizky Bilar masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 7.225 vote sedangkan di nomor pertama masih rangga azob dengan voting 7.874 vote tetap dukung juga nih untuk Papa Bilar mudah-mudahan bisa memenangkan Tentunya predikat sebagai The Masked Male Celebrities 2022 Selanjutnya kita simak juga di akun m text Ini bersahabat ya, ini mengunggah sebuah postingan momen spesial di ajang Infotainment Award 2021 kala itu Leslar menjadi pemenang Best Couple Ini juga keren banget bersahabat ya, ini luar biasa Membuat kita semakin kagum dan bangga, dukungan memang luar biasa banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan Alhamdulillah, tahun lalu, idola kesayangan kita Leslar menjadi pemenang best couple di ajang Infotainment World 2022. Dan bismillah para sahabatnya, di tahun ini... Leslar bisa menang kembali Best Couple, kita dukung penuh untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan tentunya Lesti Bilar bisa membawa piala penghargaan Infotainment Award 2022 Dan untuk berikutnya juga bersahabat, ada kabar terbaru dari Mamah Kejora Yang baru saja memposting foto bareng Abang El dan mantu kesayangan ada Papa B, insya Allah banget ya Tentunya kebahagiaan pun kita dapatkan di memakai jorah, luar biasa, foto langsung dengan cucu dan menantu. Di kolom komentar pun banyak sekali tentunya respon dan tanggapan yang diberikan oleh Let's Lovers. Di antaranya dari akun Akila Putri Taufik mengatakan, "Masya Allah, bersama mantu dan cucunya ini luar biasa banget ya. Bangga dan pastinya kita selalu adem melihat momen-momen seperti ini. Kita juga masih menunggu kabar baik hingga jodohkan cedokan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar, tentunya."